Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Sunan Nasai nomor satu, Kitab Toharoh, Bab Tafsiran Firman Allah, jika kalian berdiri untuk sholat, basuhlah wajah kalian. Sunan Nasai nomor satu telah mengabarkan kepada kami. Ibah, dia berkata Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari As Zuhri Dari Abu Salamah Dari Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya Jangan mencelupkan tangannya ke tempat wudhunya, sehingga dia mencuci tangannya sebanyak tiga kali, karena salah seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam.